Saat ini posisi atau status negara berkembang telah menjadi politisasi bagi dunia internasional di mana dalam sistem ekonomi politik internasional negara berkembang digambarkan sebagai kemiskinan Belum stabil secara politik maupun sosial dan menjadi agen-agen yang merusak lingkungan Sistem ekonomi dunia kapitalistik yang telah dimulai sejak awal penjajahan terus berlangsung hingga saat ini. Sistem yang mengikuti sistem ekonomi liberal tersebut telah menciptakan pembangunan yang tidak merata. Politisasi negara maju terhadap negara berkembang menjadi sangat lumrah dalam dekade ini. Berlatar belakang kekuatan ekonomi. Negara maju menjadikan posisi ini sebagai salah satu strategi politiknya dalam mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Pembangunan global semakin sulit lagi bagi negara-negara berkembang untuk bergerak karena tatanan sistem ekonomi politik internasional yang secara hegemonik didominasi oleh sistem ekonomi pasar yang membuka kekuatan model atas seluruh akses komoditas di seluruh penjuru dunia. Ketimbangan pembangunan yang terjadi coba diselesaikan dengan cara pembagian kerja internasional yaitu proses perpindahan lokasi kegiatan produksi sektor-sektor industri tertentu dari negara-negara pusat ke negara-negara pinggiran yang kemudian tumbuh menjadi pusat-pusat industri baru. Namun, program pembangunan global yang dijanjikan oleh negara-negara maju ini mengarah ke masalah baru, yaitu eksploitasi. Sebagai contoh, industri barat yang ada di Tiongkok menggunakan kesempatan rendahnya upah buruh. Perpindahan industri atau pembangunan ke negara berkembang dan belum maju rentan sekali pada masalah ini. Hal ini dilihat dari sistem internasional yang berbasis pada keuntungan mengakibatkan pembangunan global menjadi kerangka lain dalam tujuan negara-negara hegemon. Kemudian program pembangunan negara berkembang tetap pada porsinya sebagai negara konsumen sehingga proses pembangunan adalah untuk menjaga agar negara berkembang mampu menerima produk-produk negara maju atau industri. Look at the individuals and you see mostly teenagers from the